Nah, sekarang muncul lagi Nasakom Jilid 2. Nasakom Jilid 2 itu nasionalisnya PDIP. Agamanya Islam Nusantara. ya kan? Kemudian, komunisnya PKI Perjuangan. Ini Nasakom Jilid 2. Nah, ibu-ibu. Nah, waktu itu ketua PBNO dipimpin oleh Profesor Dr. Said Agil Sirat. Said Agil Sirat ya kan. Nah, apa itu Islam Nusantara? Jadi kata Profesor Said Agil Sirat, Ketua PBNU waktu itu, Islam Nusantara itu bukan madhab, Bukan aliran, tapi tipologi. Mumayyizah, mumayyizah itu kan kalau uh, anak sudah balik itu kan bisa membedakan antara hak, antara yang benar dan salah. Nah itu. Khosais, khosais kan keumuman. Nah itu. Islam yang santun, berbudaya, ramah, toleran, berakhlak dan berperadaban. Inilah yang disebut dengan Islam Nusantara. Coba. Definisinya kan bagus kan? Luar biasa, the best, bagus. Tapi begitu dipraktekkan nyempal. Nyimpang. <susclass> contoh ini ya. Ini. Contoh, beliau pidato Kristen Al-Qur'an itu sama. artinya apa? ini diulas di, di, di buku membuka kedok top toko, toko liberal dalam tubuh NU. NO. jadi menurut profesor dr said agil Sirot konsep teologi Islam dengan konsep teologi Kristen itu sama. padahal ibu-ibu realitasnya kan tidak sama. coba kalau Islam mengajarkan tauhid La ilaha illallah. Nah itu. Sementara Kristiani menganut trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. In <mulia> Melanjutkan bahasan kita pada bulan yang lalu tentang bahayanya virus sekulerisme dan liberalisme sekularisasi dan liberalisasi Islam. Bulan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana dampaknya atau implikasinya terhadap negara, terutama di Indonesia. Nah. Hari ini kita mencoba membahas tentang bagaimana dampaknya atau implikasinya bagi ormas Islam. Ini. Tentang bahaya sekularisasi dan liberalisasi. Para umahat yang dimuliakan Allah. Sejarah berulang. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. Al-Fat min 23. Jadi sunatullah itu berlaku sejak dulu kata Allah Dan kalian tidak akan pernah melihat perubahan akan sunatullah Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam jagad raya ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai rotasi alam jagad raya ini Allah subhanahu wa ta'ala yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan bahwa Sejarah itu berulang yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Kalau dulu ibu-ibu ada istilah nasakom. Ibu yang sepuh-sepuh masih, masih ingat itu. Nasakom itu nasionalis, agama, dan komunis. Itu nasakom jilid satu. Jadi kaya, kata Kiai Haji Tangkuzul Allahumma yarham sudah meninggal beliau. Nasakom itu nasionalisnya itu PNI dulu itu, yang dipimpin oleh Pak Karno Partai Nasionalis Indonesia, PNI agamanya Partai NO Mahdlatul Ulama karena waktu itu Presiden Soekarno itu ngajak tokoh-tokoh NU NO ke Mekah ya kan, ya haji tapi Pak Karno ngerayu <tuk> merayu supaya NU NO keluar dari Masumi. Akhirnya NU NO keluar dari Masumi mendirikan Partai NU. NO. Jadi agamanya di sini adalah Partai NU. NO. Kom Komunisnya PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah sehingga Pak Karno pidato. Nasakom bersatu hancurkan kepala batu. Nah ibu ini masih ingat ini <tuk> Ya, kan? nah, Ibu, ya. Ya. Jadi, Nasakom bersatu itu apa maksudnya? PNI, Partai NU NO, dan PKI bersatu melawan Masumi. Kepala Batu itu disebut Masumi. Nah, itu. Jadi, dulu seperti itu sejarahnya, Bu. Sehingga kalau Pemilu 55 itu benar-benar oh, -benar, uh, luar biasa itu. Pertarungannya antara PKI dengan Masumi, ya kan? Antara Nak, kok Nasakom nah ini nasakom jilid 1 sehingga puncaknya terjadi peristiwa G30S PKI ini sejarah nah Allah kan sudah menegaskan dalam surah al-fat ayat 23 tadi sejarah akan ber berulang nah, itu. nah sekarang muncul lagi nasakom jilid 2 nasakom jilid 2 itu nasionalisnya PDIP agamanya Islam Nusantara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 luar biasa the best bagus. Tapi begitu dipraktekkan, nyempal. Nyimpak <laughs> Contoh ini ya. Ini. Contoh, pria pidato Kristen Al-Qur'an itu sama. Artinya apa? Ini diulas di, di, di buku membuka kedok-toko-toko liberal dalam tubuh NU. NO.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 Nah, Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 72 73. A'udzu billahi Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Putra Maryam. Siapa yang mengkafirkan? Allah. Ya kan? kemudian Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Ma'idah ayat 73 kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari yang tiga Tuhan Bapa, Tuhan Anak Tuhan Roh Kudus siapa yang mengkafirkan? Allah nah itu tapi menurut profesor dokter Said Agil Sirat sama padahal realitanya ndak ndak sama nah, ini. berarti kan kita di dibodohi itu kan seperti itu bu jadi padahal padahal definisinya kan bagus ya kan Islam yang santun toleran ramah tapi begitu diaplikasikan liberal liberalnya nampak ini bahayanya virus liberal itu jangan lagi kita hidupkan lagi tradisi karbala loh tradisi karbala itu kan Syiah Si Arabino, padahal, padahal No itu kan madhabnya Sunni, ya kan? Sunni, aqidahnya Sunni, sunnah wal jamaah, kan berarti kan antara definisi dengan praktek beda. Inilah Islam Nusantara. Nah itu. jadi tidak sama antara definisi dan definisinya bagus, tapi begitu dipraktekkan, nah contoh lagi selain NO salah semua coba padahal definisinya toleran berakhlak dan berperadaban apakah seperti ini toleran? enggak selain NO salah semua yang benar cuma NO saja nah ini ini kan tidak sesuai dengan definisi Islam Nusantara menurut Profesor Dr. Said Agil Siram nah ini Tambah lagi, semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Coba, ya, yeah. coba Bu. Padahal kalau kita lihat Rasulullah perintahkan, kalau Rasulullah SAW, kaliful yahud, nasara, Majusi, berbedalah kalian dengan Yahudi, berbedalah kalian dengan Nasrani, berbedalah kalian dengan Majusi. Ini perintah, makanya Rasulullah mengatakan pelihara jenggot, ya kan? Uh, rawatlah kumis, apa kok kumis? Apa namanya? Pelihara jenggot, ya kan? Cukur kumis, ya kan? Nah itu. Ini untuk membedakan antara Yahudi dan Islam, antara Kristiani dan Islam, antara apa? Majusi dan Islam. Padahal Bu, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang bener-bener di, dihormati di kalangan NU. NO. Pakai jenggot apa ndak? Pakai. Terus pendiri Nahdlatul Ulama. Hadartu Syekh Hasim As'ari. Pakai jenggot teman-teman Pakai. Kemudian Sayyid Maliki. Ya kan? Ulama Mekah yang sangat rujukan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Sayyid Maliki pakai jenggot tidak? Pakai. Bahkan Habib-Habib kalangan Habaib. Ini semua pakai jenggot. Wali Songo juga pakai jenggot. Tapi kata Profesor Dr. Said Agali Sirot Berjenggot itu mengurangi kecerdasan Geger otaknya Jadi bukan geger bu otaknya Semakin panjang jenggot semakin goblok katanya Ini kan taswi pelecehan Ya kan? Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Kemudian muncul lagi Cadar bukan ajaran Islam Coba Madhat NO itu Imam Syafi'i kalau kita buka kitab al-Om fikih imam syafi'i cadar itu hukumnya wajib itu imam syafi'i ya kan NO itu madhabnya imam syafi'i itu fikih imam syafi'i menyatakan cadar itu hukumnya wajib tapi dia katakan bukan ajaran Islam ini kan sudah jauh sudah penyimpangannya jauh sekali kemudian muncul lagi statement No, nggak usah takut malaikat mungkar dan nangkir. Jadi kalau ditanya Man Rob buka, jawab saja saya pengikutnya Hasim Asari. Coba antara pertanyaan dan jawaban kan nyimpang. Pertanyaannya Man Rob buka, ya kan? <laughs> ya kan? Pertanyaannya Man Rob buka siapa Tuhanmu? Ya kan? Jawabannya Allah, ya kan? Iya kan? Tapi ini dijawab pengikut Hasim As'ari. Nah ini kan tidak benar bu, ini. Ya. Nah yang paling fatal lagi beliau menyatakan non Muslim itu jangan disebut kafir. Padahal kata-kata kafir itu Allah itu ketetapan Allah. Nah ini loh bu. Berarti ibu-ibu uh, antara definisi dan antar definisi dan prakteknya Islam Nusantara itu. Benar-benar menyimpang. Nah itu. Bahkan ibu-ibu, beliau mengatakan, ini di depan Amsad BAI, ketua PNPT, ini sebelahnya profesor Dr. Said Agil Sirot ditulis di media, PBNU menyatakan cikal bakal teroris itu rajin sholat malam, rajin puasa, rajin menghafal Quran. Coba, bu. Ini kan pelecehan. Coba, ini pelecehan masuk orang yang yang rajin sholat malam yang itu perintah Allah dan Rasulnya rajin puasa itu perintah Allah dan Rasulnya rajin menghafal Quran ya kan, itu sesuatu hal yang kebaikan kok disebut teroris bahkan sampai dia menyebut Pak Luhut bin Sarpanjaitan yang kebetulan orang Kristiani itu disebut NO cabang Kristen Ayuh. Jadi ini benar-benar luar biasa itu. Bahkan sampai ibu-ibu beliau menyatakan negara Cina itu bukan negara komunis. Yang negara komunis itu negara Arab. Coba, Bu. Ini kan kita dibuat bodoh. Padahal ibu-ibu tahu kan? Ya kan? Di media di jatuhi, apa ada Kongres Partai Komunis Cina. Ya kan? Itu kongres Partai Komunisnya, bahkan sampai Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat ketika kongres Partai Komunis Cina. Kan jelas-jelas itu, tapi menurut beliau bukan negara komunis. Nah ini kan kita ini dibodoni gitu loh. Padahal Cina itu sudah negara komunis, sejak dulu sampai sekarang gitu. Loh. Nah, habis itu dia katakan, jangan umat Islam, jangan ganggu politik Cina karena Cina itu N.O. cabang Cina jadi seperti itu jangan ganggu politik Cina nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah jadi bahkan sampai ibu-ibu sampai beliau mengatakan tanpa pasukan Cina tidak ada Indonesia itu sejarah dari mana dari mana sejarah itu padahal ibu-ibu yang pertama kali mendukung kemerdekaan Republik Indonesia itu mufti dari Palestine yaitu Syekh Muhammad Amir al Husaini, kemudian Hasan Al Albana dari Mesir kemudian didukung lagi oleh pimpinan negara-negara Arab itu sejarah tidak ada dalam sejarah Indonesia Cina mendukung Indonesia tidak ada tapi sekarang diada-adakan eh ternyata ibu-ibu tidak tahunya beliau dapat min amplopi bin fulus. Berapa? 100 juta. Jadi 100 juta, Bu, bisa merubah sejarah. Astagfirullah. Bisa merubah sejarah. Kita prihatin. Ya kan? Kita prihatin. Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya, Ridwan Saidi, Allah mayarham, sudah meninggal beliau barusan. Jadi beliau mengungkap ternyata pasukan Cina di Indonesia yang disebut dengan Laskar Cina Po Antui itu diciptakan oleh penjajah Belanda, ditugasi untuk mata-matai pribumi. Jadi kalau pribumi itu tidak mau bayar upeti langsung dibunuh oleh Laskar Cina Po Antui bahkan wanita-wanita pribumi itu diperkosa dengan cara-cara biadab oleh laskar Cina, Poantui, itu loh bu. Nah, kok sekarang laskar Cina ini mau dijadikan pahlawan oleh Profesor Dr. Al Said Agil, Shiro. Nah, ini ibu-ibu bahayanya sekulerisme dan liberalisme. Nah ini, jadi ternyata. Pasukan Cina yang ada di Indonesia itu, itu benar-benar pengkhianat dan antek penjajah Belanda. Ini sejarah yang benar. Bukan pahlawan. Tapi sekarang disebut pahlawan. Oleh Profesor Dr. Said Agil Sirot. Nah ibu-ibu, seringkali di media menyatakan mereka berdalih takut Indonesia disuriahkan. Padahal mereka tahu Indonesia sekarang sedang dicinakan bukan disuriahkan tapi dicinakan. Itu yang terjadi. Ya kan? ibu Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur. Ada yang nasihati Ibu. Nah, kalau yang nasihati orang Muhammadiyah geger. Ya kan? Ini yang nasi, ngasih nasihat Toko NO juga. Ya kan? Toko NO yaitu Kyai Haji Muhammad Najih Maimun, putranya Mbah Maimun Juber. Rembang, Jawa Tengah. Jadi beliau memberi nasihat, Islam Nusantara itu hadir di saat kaum liberal dan para pembajak aqidah ini beranggapan bahwa Islam sekarang dianggap gersang, terkekang dan ke Arab- Araban. Jadi, ada doktrin sesat di balik lahirnya wacana Islam Nusantara itu kata beliau. Ada misi pluralisme agama menganggap kayak semua agama sama dibalik istilah Islam Nusantara itu di samping juga ada tujuan politik tertentu apa bu ya tadi itu nasakon jilid dua ini nasihat beliau jadi yang jelas munculnya Islam Nusantara itu kata beliau meni telah menimbulkan konflik pendangkalan akidah taskep serta menambah fitrok perpecahan di kalangan umat Islam di Indonesia ini nah yang ngasih nasihat toko NU, NO, karismatik itu beliau bahkan di video yang viral bu itu Ikiopo dampak eh, karena banyak makan uang haram itu kata beliau iya kan makan uang haram akhirnya sudah lepas dari yang hak sementara Habib Rezik Sihab memberikan nasihat Penolakan umat Islam bukan pada soal nama Islam Nusantara ala NU. Atau Islam berkemajuan ala Muhammadiyah. Atau Islam Kafa Atau Islam Hadhari. Atau Islam Madani. Atau yang lain-lainnya, kata Habib Rezik Sihab. Tapi pada fakta dan realita bahwa sejumlah pentolan NU via Islam Nusantara secara terbuka mengembangkan ajaran sesat. Kata Habib Rezik Sihab. Dalam bentuk menolak syariat. Menista khilafah, lalu benci Arab dan memuji-muji Cina komunis. Kemudian mengarap-arapkan ajaran Islam, memperolok-olok cadar, jubah, gamis, sorban, dan jenggot, serta menghina habaib sebagai duriah Rasulullah. SAW. Lalu membela kepemimpinan kafir dalam hal ini Ahok, ya kan? Ahok dibela. Di tengah umat Islam dan mereka juga pro Israel ini Bu. Jadi seperti itu. Ini nasihat dari dua tokoh, ya kan, uh, yang cukup karismatik di kalangan nahdlatul ulama. Bahkan ibu-ibu ada tiga logika sederhana tentang kesesatan Islam Nusantara ini. Yang pertama, Islam itu kan sudah sempurna sejak Yaumil Jum'ah hari Jum'ah. Ketika Rasulullah berada di padang Arafah, saat itu Rasulullah naik unta, yamil Jum'ah. Nah, itu kan Rasulullah lagi melaksanakan ritual Haji. Sambil nunggu tenggelamnya matahari, kan Rasulullah akan berangkat menuju Musdalifah. Nah itu. Nah, saat Rasulullah menunggu terbenamnya matahari ini turun wahyu yang terakhir. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 rajim: Al-yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmantu alaikum ni'mati Waraditu lakum islamadina Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu Telah kucukupkan ni'matku untukmu Waraditu lakum islamadina Dan telah kuridai islam ini sebagai agamamu Artinya apa? Sejak itu islam sudah sempurna jadi Bu kita ini terhadap islam ini tinggal copy paste amalkan dan tidak perlu direvisi tidak perlu diedit copy paste langsung amalkan seperti itu karena islam sudah sempurna nah ini logika sederhana untuk menghadapi kesesatan islam nusantara kemudian yang kedua Islam ini sudah bersifat universal, samil, dan global. Iya kan? Islam Nusantara mencoba untuk menurunkan derajatnya dari yang sudah mengglobal, khusus untuk Indonesia saja. Kan berarti mengecilkan. Padahal oh Islam ini rahmat. Rahmatan alamin, Rahmat bagi seluruh alam. Nah, oleh ini tadi Islam Nusantara ini dikecilkan lagi hanya untuk lingkup Indonesia saja nah, jadi inilah logika sederhana untuk menghadapi kesesatan Islam Nusantara kemudian yang ketiga Islam Nusantara itu katanya toleran cinta damai bla bla bla bla bla ya kan? padahal berarti, berarti bu ya berarti kalau dia katakan Islam Nusantara itu toleran, cinta damai dan sebagainya, berarti Islam yang dibawa Rasulullah itu tidak cinta damai dan tidak toleran karena merevisi lagi, ya kan? Berarti ini kan pelecehan terhadap Rasulullah SAW tasweh ini. Jadi seperti itu. Jadi bahkan sampai Profesor Hamid Fahmi Jarkasi, Jadi beliau adalah Ketua Umum MIUMI, ya. Jadi Majelis uh, Ulama Muda Indonesia. Dan beliau juga Direktur Pascasarjana Pondok Pesantren Gontor. Nah, ini. Jadi beliau mengatakan sekarang umat Islam itu digiring di, untuk toleran. Terhadap perbedaan, aliran-aliran sesat dan sebagainya. Sekaligus ternyata umat Islam mau diadu domba. Ini bu. Umat Islam diadu domba. Jadi seperti itu. Didorong agar toleran pada yang lain, tapi sekaligus ya, disuruh untuk merusak akidah Islam dan diadu domba. Inilah yang terjadi. Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Juz 2 halaman 381. Beliau memberikan kerusakan penguasa, karena rusaknya ulama rusaknya ulama, karena hubud dunia kecintanya pada dunia dan kedudukan dan barang siapa yang dikuasai oleh ambisi duniawi mereka tidak akan mampu mengurus rakyat kecil apalagi penguasanya makanya Allah lah tempat meminta segala persoalan itu kata Imam Al-Ghazali bahkan Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim Al-Jauzi Rahimahullah mengatakan jadi ulama su itu ulama yang paling jahat di kolom bumi ini ya kan manusia yang paling jahat di kolom bumi ini jadi ulama su itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi Rahimahullah dengan ucapannya dia ngajak ke surga dengan perbuatannya dia ngajak ke neraka itulah ulama su Bahkan Buya Hamka juga menegaskan rusaknya rakyat karena rusaknya Penguasa, rusanya penguasa karena rusaknya ulama. Rusanya ulama karena hobutunnya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, MH Ainon Najib memberikan satu statement danger. Waspadalah. Umat Islam sedang diadu domba. Umat Islam sedang diadu domba. Ini Bu. Jadi benar-benar bahaya virus sekuler dan radikal apa dan liberal ini luar biasa. Si akhirnya beliau menagih janji ke menteri keuangan untuk memecah belah umat Islam di Indonesia itu dibiayai 20 triliun. Nah, satu setengah triliun itu ditakeh oleh PBNU. Padahal ini proyek untuk memecah belah umat Islam. Satu setengah triliun. Ditake, dan akhirnya dikasih katanya. Nah ini. Sehingga akhirnya MH MHA Najib menyatakan ketika HTI, EPI dibubarkan. NO dapat 1,5 triliun. 1,5 triliun. Dan itulah pecah belah David et impera yang luar biasa di rezim sekarang ini. Itu. Inilah yang diungkap oleh MH MHA Najib. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Jadi inilah strategi Barat Untuk melemahkan umat Islam Di Indonesia ini Yaitu dengan cara umat Islam Di pecah, pecah. Ada Islam fundamentalis Ada Islam tradisional Ada Islam modernis Ada Islam sekuler Kemudian diadu domba Nah ibu-ibu nah, Bahkan uh, Barat ini memberikan statement ciri Islam fundamentalis Yaitu yang pertama mereka yang digerakkan oleh kebencian yang mendalam terhadap Barat Yang kedua mereka yang bertekad mengembalikan peradaban Islam Al-Hadra al Islamnya masa lalu dengan membangkitkan kembali masa lalu itu Yang ketiga mereka bertujuan untuk tadbikus syariah Menerapkan syariat Islam yang keempat mereka tidak pernah berhenti mempropagandakan bahwa Islam adalah agama dan negara. Itu. Yang kelima mereka menjadikan masa lalu itu sebagai petunjuk untuk masa depan. Nah, jadi ini disebut Islam fundamentalis atau yang sekarang disebut Islam radikal. Nah, jadi intinya Islam fundamentalis diadu dengan Islam tradisional, diadu dengan Islam modernis. Diadu dengan Islam sekuler, ini terjadi adu domba. Makanya ibu-ibu, ini ada sebuah karikatur. Ini karikatur lagi godok, apa ini bro? Kok busuk bener baunya. Nah, nah akhirnya yang temannya jawab, jangan khawatir, supaya untuk menghilangkan bau busuk itu, kututup bau busuknya dengan agama. Ini lho bu. Jadi ibu-ibu, padahal Indonesia itu problem yang terbesar korupsi, menggurita, ya kan? Habis itu perebutan kekuasaan, isu sara, ya kan? Nah ini ditutup supaya supaya Problem yang berat itu tadi tidak dijadikan bulan-bulanan oleh rakyat, ditutup dengan radikal-radikal teroris. Padahal problem bangsa itu ini korupsi, merajalela, menggurita, ya kan? Ini problem, tapi untuk nutupi umat Islam harus dikasih stigma radikal teroris. Makanya seperti ini untuk menghilangkan problem bangsa yang sebenarnya ini. Inilah karikatur. Makanya Ibnu Rus menegaskan jika engkau ingin menguasai orang bodoh bungkuslah segala sesuatu yang batil itu dengan kemasan agama. Jadi untuk menghipnotis orang bodoh, Ibu ya. Bungkuslah sesuatu yang batil itu dengan Kemasan agama Makanya jangan kaget Ahok pakai surban Pakai baju takwa Pakai kopiah Heritano ya kan? Yang pemilik Indomaret Seluruh Indonesia Padahal dia Kristen Radikal Dia pakai surban Pakai kopiah pakai keluar masuk pesantren nah keluar masuk pesantren yang dibawa satu miliar per pesantren itu loh bu Astagfirullah. Ya, kan jadi ini jadi dibungkus dengan agama ya, kan? supaya apa supaya orang-orang bodoh itu jadi umat islam itu dianggap bodoh oleh mereka bu supaya umat islam itu terhipnotis dengan casing ini Nah, casingnya ini. Kenapa? Itu pernah dijalankan oleh Lee Kuan Yew Singapura. Loh, Singapura itu dulu 93% muslim Melayu. Nah, Cina minoritas. Akhirnya apa yang terjadi? Lee Kuan Yew pakai baju takwa. Pakai kopiah. Nah, umat Islam terhipnotis ini calon pemimpinku kok bagus ya? Ndak tahunya dia Cina. ya kan? Akhirnya umat Islam Melayu milih Li Kuan Yew. Sudah. Begitu beliau jadi perdana menteri, langsung umat Islam disingkirkan Sekarang umat Islam Singapura tinggal 15%. Dulu 93%. Itu loh Bu. Makanya jangan umat Islam itu jangan Lihat casingnya, itu loh Bu. Kadang-kadang kan lihat sorban buah sudah ya kan? Sudah terhipnotis seperti itu. Nah ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Ustadz Abdul Qadir Jailani, Allah Mayyarham sudah meninggal beliau. Beliau mantan anggota DPR RI tahun 1999 sampai 2004. Pada awal pemerintahan Jokowi, Ahok menghina Surah Al Ma'idah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Tapi pada akhir pemerintahan Jokowi tahap pertama, ya kan, periode pertama, oknum Banser membakar bendera tauhid di Tasikmalaya. Ini Ustadz Abdul Kadir Jayani, Allahumma yaham, sampai memberikan statement apakah rezim ini akan membiarkan NKRI menjadi seperti rezim komunis Cina yang membakar Al-Quran diambil dari rumah-rumah kaum Muslimin Uighur. Apakah nanti Indonesia seperti itu? Sampai bendera tauhid, bendera Rasulullah dibakar oleh Oknum Banser. Ibu-ibu ya, yang dimuliakan Allah. Akhirnya majelis ulama menegaskan yang dibakar, yang dibakar oleh Oknum Banser itu adalah bendera tauhid, bendera Rasulullah karena di situ tertulis la ilaha illallah muhammad rasulullah tapi kata ketua banser yaitu pak yakut kumas yang sekarang jadi menteri agama ketika beliau jadi ketua banser menyatakan itu bendera ini ini kalau bacanya bacanya hisbut tahrir indonesia <tuh> jadi bahasa arab dibaca bahasa indonesia padahal tidak ada tulisan bahasa Indonesia la ilaha illallah muhammad rasulullah, ini loh bu yang dipakar tidak ada tulisan hizbut tahrir tapi tetap ketua banser yaitu pak yakut kumas yang sekarang jadi menteri agama itu hizbut tahrir Indonesia jadi la ilaha illallah muhammad rasulullah dibaca hizbut tahrir Indonesia padahal bu, bendera hizbut tahrir itu ada tulisan Indonesia Hizbut Tahrir Indonesia ini tidak ada tapi tetap dibaca Astagfirullah Akhirnya ibu-ibu Oknum Banser itu langsung diponis oleh hakim 10 hari penjara Bayar denda 2000 rupiah seperti bayar parkir Ponisnya cuma dua hari penjara Denda 2.000 rupiah Sementara di Nganjo Ada konflik Pesilat ya. Sampai terjadilah pembakaran Bendera NO Bendera NO dibakar Akhirnya ditangkap oleh pulih Sampai ke persidangan Langsung diputus 5 tahun penjara Berarti Bendera NO dengan bendera Rasulullah Lebih Lebih tinggi bendera NO Astagfirullah Miris kita, Bu, miris kita. Ya inilah Indonesia kekinian. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan ibu-ibu minta, PBNU minta pemerintah segera melarang Wahabi di Indonesia. Ini lembaga-lembaga dakwah, lembaga anu dakwah PBNU, lembaga dakwahnya NU. NO, LDNU. Minta kepada pemerintah untuk segera melarang paham wahabi di Indonesia. Dan pemerintah lang minta supaya melarang kegiatan hijrah fast dan hijab fast. Bu, orang yang dulunya maksiat terus hijrah menjadi baik. Ini lembaga dakwah NU NO, tidak senang seperti itu. Tidak mau. Harus dilarang. Berarti kan kalau dilarang sih maksiat tetap maksiat. Ndak boleh hijrah, ndak boleh. Kemudian hijab fast Ini kan banyak orang sekarang sudah Kepingin hijab, iya kan? Ndak boleh sama lembaga dakwah NU. NO. Ndak boleh. Ya. Ini kan aneh gitu loh, Bu. Wong Islam tapi memusuhi Islam. Nah, ini. Akhirnya Pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir memberikan statement ada yang merasa madhabnya besar Lalu ingin menguasai umat seluruh umat Islam di Indonesia dan negara Ini kan apa bu, kritik ada yang merasa besar sampai-sampai negara mau dikuasai umat Islam mau dikuasai semuanya itu Nah akhirnya Profesor Din Samsudin juga ikut memberikan nasihat. ayo ya kan, ayo mbok jiwa-jiwa Tasamuh saling menghormati, tumbuhkan wasotia sifat tengah, jangan memusuhi yang lain, ya kan? Kecuali kalau sesat yang gitu kan, baru diberi nasihat, ini ndak, ini podoh podo, -podo ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah ibu-ibu Begitu Profesor Haidar Nasir Dan Profesor Dinsan Sudin memberi nasihat Langsung Padahal kita lihat kan Di Indonesia sekarang bu Sampai Imam Bonjol Dituduh Wahabi Kyai Haji Agus Salim Dituduh Wahabi Kyai Haji Ahmad Dahlan Pendiri Muhammad dia dituduh Wahabi Sheikh Hasan Pendiri Persis dituduh Wahabi, bahkan Sya'at Surkati pendiri Persis, apa pendiri al irsad dituduh Wahabi, Buya Hamka dituduh Wahabi, Buya Nasir Pak Nasir pencetus NKRI dituduh Wahabi, jadi kapeh Wahabi kapeh Nah itu, jadi minta supaya Wahabi dihilangkan dari Indonesia. Padahal ini pendiri bangsa, ya, padahal tokoh-tokoh ini pendiri bangsa ini bu. The founding father Akhirnya Ibu-ibu Kalau ditanya Apa wahabi? Ya gak ngerti Ya yeah, kan? Right? Nah ibu-ibu Alhamdulillah Mantan mufti besar Arab Saudi Yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas Rahimahullah Nah Kalau yang ngomong Apa itu wahabi? Itu orang Saudi Itu kan pas Loh tapi kalau yang ngomong apa itu wahabi orang Indonesia nggak pas, ya kan? Karena yang dituduh kan Saudi, ya kan? Sampai-sampai ada seorang kiai Menyatakan nanti kalau kita kalau umroh nyampe di bandara jeda jangan sekali-kali mau menerima buku-buku gratis, karena itu wahabi katanya. Padahal itu buku manasik, ya kan? Tapi sudah a priori dulu, sudah seudah dulu, padahal itu buku manasik terjemahan bahasa Indonesia, manasik Rasulullah SAW. Untuk umrah, ya kan, itu Wahabi jangan diterima, astagfirullah. Bahkan sampai-sampai bu, ini istilahnya sudah sudah jahil, sudah bu. Ada seorang uh, kiai menyatakan. Jangan sholat subuh di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, karena itu Wahabi tidak pakai gunut. Kan eman, akhirnya sholatnya di hotel. Eman, Bu, kita sholat di Masjidil Haram itu nilai pahalanya 100.000 kali, kita sholat di Masjid Nabawi 500 apa 1.000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali pahalanya daripada sholat di Indonesia kan eman sholat di hotel gara-gara itu di fitnah yang yang tidak ada dasar itu bro. Nah akhirnya ibu-ibu, Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas rahimahullah, beliau mantan Mufti Arab Besar Saudi Arabia, kibar ulama Saudi, ya, beliau menyampaikan. Wahabi itu sebenarnya adalah Julukan yang mulia Kata beliau Jadi menunjukkan bahwa Barang siapa yang dijuluki dengan Gelaran tersebut Maka dia adalah ahli tauhid Itu lah, bu Jadi kata Syekh bin Bas Wahabi itu Itu adalah ahli tauhid Dan termasuk ahli ikhlas Ya kan ya. Serta termasuk orang-orang yang melarang dari kesyirikan. melarang dari penyembahan kepada kuburan-kuburan, pohon-pohon, batu-batu, patung-patung serta berhala. Itu inilah asal usul penamaan dan julukan, yaitu merupakan penisbahan kepada Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At Tamimi al Hambali. Itu. Seorang da'i Allah Ngajak kepada Allah Beliau membesarkan negeri Nejet Belajar dari negeri Nejet Kemudian melakukan perjalanan ke Mekah Madinah, Irak, dan Ahsa Untuk mengambil ilmu dari para ulama Ahlus wal jamaah Di negeri-negeri tersebut Kemudian beliau kembali ke Nejet Beliau mendapati keadaan umat Islam Berada dalam kongkongan kejahilan Jahil gitu. Bodoh Beribadah kepada kuburan-kuburan hulu berlebihan ekstrim terhadap terhadapnya kesirikan kepada Allah memanggil-manggil berdoa kepada orang mati nah itu beristighosak kepada orang mati dan membina bangunan di atas kuburan nah ini dari maka beliau pun akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Mahab at Tamimi akhirnya beliau berdakwah ilallah ngajak orang yang jahil ini tadi kepada jalan Allah itulah wahati itu loh bu ya tapi di Indonesia kan beda lagi nah, ya kan beda lagi pokok pokoknya eh, musuh sudah nah anehnya bu ya anehnya mereka ini kan melarang wahabi tapi kok umrohnya ke Saudi hajinya ke Saudi kan aneh Nah kalau benci sama Wahabi ya wis enggak usah, iya kan? Nah itu. Gaya Dewi <laughs> Nah ini Bu, kadang-kadang kita prihatin ini. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersyukur alhamdulillah. Yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA, yarham Beliau ini adalah imam Masjid Besar istiqlal Beliau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, beliau Oras Suriah PBNO bidang Fatwa dan beliau alumni Universitas King Saudi Arabia, akhirnya nulis buku titik temu Wahabi dan NU. NO". Alhamdulillah bu ada orang yang ngasih nasehat. Ya ada saya Hasim Asari dulu ngambil ilmu di. Mekah, ya tempatnya Wahabi, ya kan? Kiai Ahmad Dahlan juga ke Mekah. Oh, perguruan, ya kan? Ya tengok Wahabi ke Ape, bu. ya kan? Jadi itulah kadang-kadang bu, kadang-kadang kita dibuat bodoh itu, ya kan? Ini pendiri NU NO itu dulu ngajinya di Mekah, ya kan? Bukan ke India, ya kan? tapi ke Mekah. Nah, itu jadi seperti itu ya, Mohon maaf ada yang India dari India ya, Mohon maaf bukan Ini India yang Hindu ya bu ya Bukan India yang Muslim Tapi India yang Muslim Pakistan bu ya Pakistan Paling banyak di Pakistan Ibu-bu yang dimuliakan Allah Jadi Wahabi dan NU NO adalah dua keluarga besar Kata beliau Dari umat Islam yang harus saling mendukung Membenturkan keduanya sama saja kita menjadi relawan gratis bagi Zionis Yahudi itu bu. Jadi kalau kita membenci Wahabi, itu sama saja kita jadi relawannya Yahudi itu bu. Seperti itu. Ini nasihat dari Profesor Dr Kiai Haji Ali Mustafa Yakob MA. Beliau roh Is Am PBNO bidang fatwa. Nah, Alhamdulillah, kalau... Orang dalam NU NO sendiri yang, yang mengkritik enak aman, Bu. Tapi kalau yang ngeritik wong persis, wah oh, geger. balagi Apalagi wong Al-Irsad tambah geger. Nah, Alhamdulillah. Nah, akhirnya ketemu kan? Buya Hamka akhirnya membongkar kalau ada orang memvonis sesat terhadap Wahabi, berarti dia itu adalah ujung tombak untuk melempangkan kolonialisme Cina. Itu loh bu. Jadi kolonialisme. Nah sekarang Indonesia dijajah Cina. Jadi kalau ada orang yang memusuhi wahabi itu berarti untuk membantu. Imperialisme Cina di Indonesia. Jadi akhirnya ketemu bu jawabannya. Ini yang membongkar adalah Buya Hamka. Jadi semua kolonialisme. Kurita kolonialisme itu pasti memusuhi Wahabi. Kenapa Wahabi itu mengajarkan tauhid, ya tauhid dan sunnah. Nah bu, kalau sudah umat Islam itu tauhid dan sunnahnya kuat, itu bu ditakuti. Itu yang ditakuti oleh penjajah. Jadi seperti itu ibu-ibu. Nah alhamdulillah ibu-ibu. Apa yang diminta oleh LDNO Lembaga dakwah NO Langsung ibu-ibu Dua nasihat dari tadi Dari Profesor Haidar Nasim Dan Profesor Din Samsudin Alhamdulillah direspon oleh Sekjen PBNO Kehaji Saifullah Yusuf Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Beliau Sekjen PBNO sekarang Ketuanya kan Kehaji Yahya Setakuf Nah, itu. nah akhirnya PBNU menganulir pernyataan lembaga dakwah PBNO tentang pelarangan Wahabi dan hijrah fest jadi itu bukan ini surat resmi bu ditandatangani oleh ketua PBNU yang baru yaitu Kiai Jiyahya Stakop dan sekjennya yaitu Dr Andes Haji Saifullah Yusuf jadi apa yang disampaikan lembaga jawa NO itu tidak ada hubungan dengan PB N -O. Jadi belum ada koordinasi, tidak bisa dijadikan rujukan. Alhamdulillah, bu. akhirnya sekarang sudah clear sudah. Jadi artinya PPNU uh, itu dan makanya Gus Baha itu kan, Gus Baha itu kan sempat ngasih hati ojo oh, nemen-nemen karo Wahabi, ya kan? Wahabi gitu, bener ya kan? Jadi seperti itu, ojo oh, disalah noka gitu. Jadi cobalah kita ber, kita bersatu pada hal-hal yang sudah kita sepakati. Jadi seperti itu. Nah, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Itu tadi bagi ormas, Bu. Bagi ormas. Nah, Ibu-ibu, ini bahaya Sekulerisasi dan liberalisasi Justru Yang mengungkap ini Menteri Agama kita yang baru Pak Yakut Kumas Ketika acara Yaitu podcast Yang dipresenteri oleh Dedi Kobuser Ditanya ya Menteri Agama Tentang Masalah uh, Islam nah, gitu. Jadi Menteri agama kita menyatakan Islam itu dari tanah Arab itu Bu Dan Islam itu agama pendatang Nah ini Bu Sehingga akhirnya geger kan Ya kan Geger Loh kok Kualitas apa keagamaan Menteri Agama kita kok seperti itu gitu loh bu, ya kan? Kan mantan Ketua Banser, lulusan SMA, ya kan? Ini, bu. jadi akhirnya Habib Rezeki Hart langsung berkomentar, mengomentari. Kok menteri agama kita mengatakan Islam itu agama bangsa Arab. Agama pendatang di Indonesia. Kata Habib Rezek Zihab, ini dangkal. Pengetahuan menteri agama kita yang sekarang ini dangkal sekali. Dan sangat dangkal sekali. Padahal kita ini Islam itu agama langit. Agama yang diturunkan oleh Allah SWT di bumi ini. Agama Samawi. Agama langit jadi Islam itu datangnya dari Allah, ya kan? Dan bumi ini ciptaan Allah, milik Allah. Nah itu. Jadi, dimanapun Islam tidak pernah, ya, dimanapun Islam yang hadir di atas muka bumi ini, Islam tidak akan pernah jadi pendatang, ya kan? Karena Islam itu agamanya Allah, dan bumi ini ciptaan Allah. Jadi Islam itu akan selalu jadi pribumi, dibuni mama pun, yang milik Allah. Itu Ibu. Jadi Rasulullah itu diutus, itu bukan untuk mengislamkan bangsa Arab saja. Islam itu didakwakan oleh seluruh alam. Jadi Islam itu bukan agama Arab. Islam itu rahmatan lil alamin. Itu Ibu. Berarti pengatuahuan. Menteri agama kita ini benar-benar Sangat dangkal sekali Dia menatakan Islam itu agama pendatang Agamanya bangsa Arab katanya. Ini kan sudah nemen ini, Ibu. Dangkal sekali Pengetahuan agamanya Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Jadi solusinya Ibu-ibu Untuk menghadapi tadi Tantangan sekularisasi Dan liberalisasi yang, yang Terutama berdampak bagi ormas-ormas ormas Islam, kuncinya umat Islam harus bersatu. Pasti menang. Ya. Rasulullah bersabda, Allah Rasulullah bersabda, al bersabda, Rasulullah wal Rasulullah bersabda, Bersatu itu rahmat, Berpecah itu adalah adab. Ini Rasulullah sahih, Rasulullah Ahmad. Bahkan Allah tegaskan, Aku rajim. Dan kalian semuanya bersat, ber, bisa bersat, atau apa bergantung pada tali agama Allah. Walatafarroku jangan bercerai, berai. Kita disuruh bersatu pada tali agama Allah, yaitu adinul ad hak, adinul ad Islam. Wala jangan kalian berpecah belah. Jadi Allah dan Rasulnya menyeru kita untuk ber satu. Alhamdulillah ibu-ibu dimulai dari Jawa Timur dimotori oleh Kiai Haji Dr. Saat Ibrahim pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar pimpinan wilayah NU NO Jawa Timur mulai bersatu. Alhamdulillah bahkan Kokam sama Banser mau disatukan. Alhamdulillah Gayung Bersambut. Inspirasinya dari Jawa Timur. Alhamdulillah. Kyai Haji Yahya Stakov, Pimpinan PBNU yang baru. Langsung silaturahmi ke gedung PP Pusat Muhammadiyah. Diterima oleh Profesor Haidar Nasir. Alhamdulillah. Di tingkat daerah. Penyat, seruan bersatu. Kemudian di tingkat pusat juga seruan bersatu. Insya Allah Bu. Kalau N.O. Muhammad dia bersatu. Insya Allah. Problem-problem bangsa ini akan terselesaikan. Insya Allah. Ya kan? Insya Allah. Kita optimis. Bu. Kita optimis. optimis. Dan insya Allah. Bu, kita bisa melihat. Ya kan. Ibu-ibu lihat sendiri kan. Insya Allah. Mudah-mudahan ini. Allah wujudkan. Allah berikan kemenangan. Jadi. Uh, Jawa Timur. Mulai dari Bukha Fifah, Ya. Bukha Fifah. Gubernur Jawa Timur, beliau Ketua Muslimat NU NO Pusat, ya kan, Muslimat NU NO, bersama dengan Gus Durian, yaitu Mbak Yeni Wahid putrinya Gus Dur mendukung Pak Anies Baswedan. Nah, itu. Alhamdulillah, jadi insya bu. Nah dan bahkan alhamdulillah ibu-ibu dari Muhammadiyah, dari semua ormas ormas Islam. Semuanya ingin supaya Bapak Anies Baswedan Benar-benar memimpin Indonesia ke depan Insya Allah Makanya ibu-ibu terus Dan insya Allah tanggal 28 Tanggal 28 Januari Hari Sabtu itu ya Hari Sabtu kalau tidak salah itu Iya 28 itu hari Sabtu kalau tidak salah Iya 28 itu jam 15.00 Pak Anies Baswedan Naik helikopter insya Allah Naik helikopter dari Madura ke Malang, Abdurrahman Saleh. Jadi insya Allah, beliau ronda-rondonya, ya kan? Rondonya itu dari bandara menuju ke pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang sekarang, ya kan? Masuk jajaran pimpinan pusat, yang dulu jadi PW, dulu pimpinan wilayah, sekarang jadi pimpinan pusat, ya kan? Jadi insya Allah Pak Anies dari bandara menuju rumahnya ke Haji Dr. Saat Ibrahim di Sengkaling, ya, itu Sengkaling Batu itu. Jadi insya Allah beliau akan silaturahmi ke Pak Saat Ibrahim, habis itu beliau silaturahmi ke sebuah pondok pesantren, ya kan? Terus kemudian beliau uh, langsung melanjutkan perjalanan lagi. Jadi ini benar-benar uh, Pak Anies akan di, disambut oleh warga mudah-mudahan seluruh Jawa Timur ini bu ya di Malang dan kita akan uh, hijaukan kata putihkan apa hijaukan itu ya kan bandara Abdurrahman Saleh Insya Allah jadi nanti mudah-mudahan ibu-ibu kalau nanti dari Bangil ada yang anu ya ya kan satu base gitu ya ya kan ya nanti langsung ke bandara. Nanti kita kontak-kontak aja bu. Apa kontak? Apa connect lewat WA? Kira-kira uh, nyampeknya di bandara Abdurrahman Saleh itu jam berapa? Gitu nanti kita kabari. Dan insya Allah nanti kita akan stand by di bandara Abdurrahman Saleh. Jadi sing penting kita is berdiri saja bu gitu, bu ya. Kita niati ini jihad ya bu ya. Karena apa? Meli memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah. Bukan mau amalah, berarti ini kan jihad untuk memperjuangkan pemimpin ideologis, gitu kan? Pemimpin ideologis. Jadi kita ingin bukan bukan sistem, ya, bukan sistem demokrasi yang kita junjung, tapi kita memilih pemimpin Islam yang amanah, ya kan? Yang, ber, yang bisa menyatukan Indonesia ini. Alhamdulillah bu, Pak Anies ketika di Papua, masya Allah, luar biasa kan? beda dengan Ganjar ya kan, Ganjar padahal Ganjar pakai anu itu pakai uh, zoom ya kan, uh, marah semua itu orang-orang Papua marah keluar semua itu bu. Nah begitu Pak Anies masa Allah dapat penghormatan adat Papua ya kan, nah, itu luar biasa. Bahkan sampai tokoh-tokoh separatis OPM kalau Pak Anies jadi kami akan kembali ke NKRI luar biasa bu. Bahkan ibu-ibu begitu Pak Anies ke Aceh itu kan pertama gaungnya kan akan di stop ya, ndak tahunya ya Allah, beludak itu di bandara itu Bu, di bandara Aceh itu kan ya kan beludak itu penyambutan terhadap Pak Anies, jadi berbeda dengan apa yang media, di media Pak Anies akan dihadang ya kan ndak tahunya itu cuma hoax ya kan, ndak tahunya penyambutan Aceh luar biasa, bahkan toko Aceh, toko GAM itu langsung mengalungkan apa isanya adat Aceh kepada Pak Anies itu ditambah dengan apa topi model kerajaan itu dari Aceh jadi insyaallah Allah mudah-mudahan Indonesia akan bersatu lagi baik Aceh Papua ya kan Insya Allah kan sekarang terpecah ya kan pecah belah pun sudah rusak sudah di Indonesia ini ya. saya kira gitu ibu-ibu mungkin ada ya sepuluh menit gitu tanya-jawab tapi sebelum sebetul Bu uh, saya laporannya yeah, lupa sampai saya laporannya perlu ini Bu karena tanggung jawab ini dikira nanti diselep <laughs> nah ibu-ibu yang dirahmati Allah jadi Alhamdulillah tahun 2022 Alhamdulillah kita menyerahkan amanah untuk Palestina. Itu sebesar 50 juta rupiah. Alhamdulillah, itu eh, kita serahkan tanggal 21 April 2022. Itu sebesar 50 juta rupiah. Dan alhamdulillah, ibu-ibu dibuat untuk eh, apa paket makan takjil selama bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan itu kita memberikan Eftor Soim. Jadi dana 50 juta rupiah itu untuk program Eftor Soim, buka puasa bersama umat Islam Palestina dan termasuk keluarga Suhada. Nah itu bu. Nah ini ibu-ibu, ini sudah anunya, Bang Onim, Abdullah Onim. Jadi di sana bu, ayamnya gede-gede bu, ya kan, jumbo-jumbo ini, ya kan. Ini apa Nasi apa bu Nasi mandi, mandi. Biryani. Biryani. Ini nasi biryani. Nah ini ibu-ibu Takjil berkah gratis Alhamdulillah 50 juta rupiah itu Selama Kemudian ibu-ibu Kita serahkan kemarin Ketika saya di Solo Ya bu kita serahkan amanah dari ibu-ibu majelis taklim Nurul Ilmi, 10 juta 500.000 rupiah. Kita serahkan karena kebetulan saya diminta untuk mendampingi, untuk uh, tablik akbar, untuk solidaritas Palestina selama empat hari di Solo, keliling antar masjid. Dalam Alhamdulillah dijaga diamankan oleh Kopassus Alhamdulillah jadi ibu-ibu ini alhamdulillah sudah untuk program musim dingin dan mudah-mudahan ibu-ibu insya Allah ini yang bisa kita perbuat dan ibu-ibu kita sampai terakhir sampai uh, bulan Januari 2023 ini dana yang kita sampaikan untuk Gaza Palestina itu sudah satu miliar 196 juta 350000 itu yang sudah kita sampaikan sampai bulan Januari 2023. Ya, jadi yang sudah kita sampaikan baik itu lewat Ustadz Abdullah Onim dan lewat Syekh Dr Mahmud Sharif dari Aca ini Aca itu aku cinta, apa Aca, aku cinta Aksol ya kan. Amal, amal cinta akso, itu sudah kita serahkan semuanya dengan sejumlah satu miliar 196 juta puluh ribu rupiah. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pemberat imbangan kita nanti di Omil Kiamah. Ya. Saya kira itu ibu-ibu yang perlu saya sampaikan laporannya dan uh, mungkin ada pertanyaan 5 menit, monggo silakan. Ya. Oh ya, ditutup dulu. Mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Bahaqalahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan